Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter saat MU menghadapi West Ham United dalam melanjutan Liga Inggris. Jika pada laga sebelumnya, Ronaldo menunjukkan gestur negatif saat dirinya ditarik keluar, kini ia kembali menunjukkan hal yang serupa. Namun, hal tersebut ditujukan kepada wonderkid Manchester United, Mason Greenwood. Manchester United menghasilkan tiga poin saat menantang West Ham United pada matchday ke-23 Liga Inggris 2021-2022. Bermain di kandang sendiri, Old Trafford, Sabtu 22 Januari 2022, Setan Merah menuntaskan perlawanan tamu dari London dengan skor 1-0. Marcus Rashford menjadi pahlawan tuan rumah berkat gol tunggalnya. Terlepas dari aksi heroik Rashford, Cristiano Ronaldo dan Mason Greenwood menjadi sorotan karena tak bisa menjalin kerjasama yang baik dalam laga tersebut. Sebuah momen pada babak pertama, tepatnya menit ketiga, menjadi bukti ketidakkompakan dua bomber tersebut. Ketika United melancarkan serangan balik, Greenwood memaksakan diri untuk menembak ke gawang meski dihalangi dua pemain West Ham. Padahal, Ronaldo berada dalam posisi lebih menguntungkan karena berdiri bebas di dalam kotak penalti. Sang superstar Portugal pun mengangkat tangannya ke udara sebagai tanda frustasi terhadap Greenwood. Ronaldo memang mengalami kesulitan untuk berkolaborasi bersama Greenwood pada musim ini. Dia pun secara terang-terangan mengkritik sikap dan mental para pemain muda Dry Devils, Meskipun tidak secara spesifik menyebut nama Greenwood, menurut CR7, anak-anak muda United tak mau mendengarkan saran dari pemain senior. Nasihat saya akan sia-sia jika Anda, para pemain, tidak menerapkannya di dunia nyata, kata Ronaldo. Saya akan menjadi orang pertama yang akan membantu pemain muda. Namun, jika tidak menginginkan bantuan saya, Anda harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin di lapangan. Lakukan yang terbaik untuk tim, ucap pria kelahiran Madeira itu. Komentar pedas Ronaldo lantas menimbulkan situasi yang panas di ruang ganti United. Beberapa pemain United dikabarkan tak senang atas kritik yang dilancarkan Ronaldo kepada pemain muda.